Mencintai dalam sepi Dan rasa sabar mana lagi Yang harus ku pendam dalam Mengagumi dirimu Melihatmu genggam tangannya yang mandi dalam pelukannya Yang mampu membuatku Tersadar Dan sedikit menampil Kau yang pernah Singgah sini Dan cerah Aku tentu mengenang lagi. Biarlah kenangan kita putus di hati. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi. Men Dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedih, mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku Dengan tangannya yang mandi dalam pelukannya Yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menapis Kutahu dirimu dulu, hanya meluangkan waktu Sekedar melepas kisah sedihmu Mencintai dalam sepi dan rasa Yang tangannya yang di dalam pelukannya yang mampu membuatku Tersadar Dan sedikit yang pantas, dalam sepi Dan rasa yang mana lagi yang harus yang yang menjalankan pelukannya yang mampu membuatku bersadar dan sedikit menempi bersadar dan sedikit berlebih.